nya udah nggak ada kata-kata lain deh. Kerja cukup, cukup, alhamdulillah dan alhamdulillah. Dan semoga terus lancar dan lancar event buat kebaikan semua yang orang-orang saya kenal. berkulaturasi ke rumah dari tim Gilbara Untuk tim Gilbara jangan pernah patah semangat, Berjual terus, tidak ada kata menyerah. Insya Allah kelebihan pemain. Nah, tapi keke... tetap ya di luaran tetap sebenarnya udara teman. Ada nggak persiapan khusus untuk pertandingan tadi? Sebenarnya supaya... ada. Ada Tidak. pelatihan fisik khusus gitu, strategi khusus. yang nah, tadi juga apa? <laughs> <laughs> Binder, ini strategi, strategi yang alhamdulillah ada satu duanya. siapa gimana? Siapannya misalnya fishing udah ada ini jawaban dong. harapan. untuk tim gelber FC yang maju sukses, ya, harus unit kompak. Makin loyalitas, ya. loyalitas, paradis warga. Gigi berepsi, bersatu, bersatu. Nah, <laughs> jangan lupa tonton. Jangan lupa ya, tonton ya, dan, ya, dan, ya, dan, ya, subscribe. dan subscribe. Jangan subscribe. Jangan subscribe. Jangan lupa tonton subscribe. <laughs> jangan lupa tonton subscribe. <laughs> jangan lupa tonton subscribe. <laughs> channel jangan channel. lupa tonton Gilbar channel, channel. Gilbert C Gilbert C ofisial pantengin terus ya guys pantengin terus ya guys jangan lupa <laughs> nah, subscribe nya jangan lupa subscribe nya yeah. terus terus kiri kiri kiri kiri hop di hop stop stop laju kiri turun back left Right, right Left Left you. Stop Sudah Di sini Ya Sedikit lagi kita Merupakan sejarah untuk Gilbert FC Mendadakan Osas Marvelous Beberapa saat lagi Akan ada Ya, yeah, welcome to Gilbert FC. Osas Smart Plus. Selamat datang. Hai. Selamat sore. Selamat sore. Perjalanan yang melelahkan untuk Osas. Luar biasa. Luar biasa. Begitu jauh. Dari mana ini? Dari rumah, iya yeah, benar-benar. Lu di situ, Abah? Yeah. Iya. Yeah. Lu kan kok ini. Nah, ya. Masih di sini ngikut. Ya yeah, iya. Jawaban yang pertama, jawaban fisik ya. Kalau minimal yang pertama itu fisik. Fisik ya, membangun rumah. Kedua, kemampuan tim. Yang kedua itu. Hah, berikan semangat, Bang, yang yang ada enggak bayar hari ini. Uh, buat teman-teman yang belum kebagian list, uh, tetap semangat, ngebitnya dipercepat lagi Ini kan situasi di lapangan hujan nih Bang ya, ini pasti kan berat ini Apakah udah siap untuk tanding pada lapangan becek? Oh siap terus gitu ya, kesiapannya berapa persen untuk hari ini? Uh, 90%. Oh 90% Berarti 90% itu berarti siap menang ya? Oh, Insyaallah Siap menang okay. Pasti. Berapa kata semangat untuk pemain yang masuk seleksi? Beri Yang pertama tetap semangat, solid, kompak selalu dan juga sportivitas Cocok Oke Oke, kali ini saya akan mewawancari pemain dari Gilbar Epsi yang bertanding pada hari ini Sebutkan nama dan posisi Nandi, Mas... striker Sebelahnya? Area big tengah sebelahnya nama saya Akbar, Silver. Silver. komentar Ayo. Ya. Ini ulang dari nama. Ya udah ntar diedit. 1. Komentar pada pertandingan hari ini. Lo baca undang-undang. Jangan disebutin. usah? Iya lo di situ aja. Apa tadi pertamanya? Ya komentar pada pertandingan hari ini. Nah baca. Komentar pada pertandingan hari ini. Lumayan bagus, lumayan bisa berperingat, bisa bertenaga. Seru-seruan, seru-seruan sih Ini kan lapangan becek nih ya itu gimana tuh cara mengantisipasi agar bisa kuat fisik ya, berat itu pasti jadi pacain lari hmm. ya pokoknya kita semangat aja terus ya semangat ya. terus ya jatuh bangun lagi jatuh bangun jatuh bangun <laughs> ya. ada nggak strategi khusus untuk melawan Gilbar FC? Eh, bukan tim lawan <laughs> tim lawan strategi untuk khusus lawan untuk melawan tim lawan inilah man of the match pada pertandingan Gilbert FC melawan BBS yang mencetak gol satu-satunya. Gimana perasaannya mencetak gol lawan? Eh, <tuk> bisa. Oh, <tuk> oh, oh next, next, next. Ah, taro, Action. <tuk> iya okay. Ya, ya ini juga, boy. Iya. Action. Iya bagaimana perasaan mencetak gol gawang lawan? Ya salah satunya senang bisa mencetak gol dan bebas dan, dan bisa dan menghasilkan bebas. poin buat ya. Bagaimana cara menghadapi pertandingan pada laga hari ini? Cara menghadapinya tenang lah. Ya, cukup tenang, cukup kompak semua satu tim. Jadi bisa menghasilkan yang terbaik ya. Komentar ya untuk lawan. Lawannya lawan. bagus atau? Lawannya bagus, ya cukup bagus dah. Seimbang buat Gilbar. Ya, ya. <tuh> hmm, harapan Apa untuk Gilbar FC? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <Imbang> apaan? <tuh> Harapannya semoga maju aja, sukses, jaya selalu. Dan pemainnya ini ya. bisa bagus dinas di Indonesia perasaannya masuk ya, di Gilbar FC itu gimana sih senang bahagia senang bahagia dan ya. Ya. apa yang membuat anda bahagia masuk Wai di Gilbar ya. <laughs> bahagia ya banyak saudara banyak teman banyak kawan juga banyak warga banyak bapak ya. mbak RT RW ya. harapan budaya, udah ya harapannya dah jangan lupa jangan, jangan lupa dan gue ngomong ya. jangan lupa Share, comment, and subscribe di channel kami di Gilbert FC Official. Yeah. Nih, di, saya juga di nih kan musuhan? Iya huh? musuhan, yes. tapi kita di lapangan ini. Wah, satu tim ya ya satu tim satu gimana persiapannya nih udah untuk menuju gilbarlick wow, plus kerjanya udah sangat matang siap siap banget apalagi ungu nih ungu nih kalah wow, nah, nah, nah, nah, nah. dong sama Pinky ada Hah? Pinky boy sini yeah, tuh Pinky boy ada nah. wah debat nih debat nih seru nih debat nih ayo ayo nah. Ungu, ungu. ungu nah ungu okay. merah mana nih merah nih merah Merah belum ada nih merah nih. Paling kuat di sini. Ya udah berantem dulu berantem. pokoknya pink-pink uh, nah. oh, <tuk> juara ada. Uada, udah. We. Juara. Nah, ini udah. dari Brazil nih jauh-jauh nih. Tim hitam siap menjadi juara. Iya iya. iya Juar ya. Enggak sombong. Enggak boleh sombong. Enggak iya. buat apa? Memang, iya, iya, iya, Saya punya dua kaki sama, tangannya sama. Iya. Cuma gantengan Om. Kalau saya itu manusia, tapi iya, iya. saya punya kekurangan Dia ya, ada, dia ya, yang punya iya. saya ada. Iya. Itu namanya adil. Siapa namanya? Epan. Iya. Cita-citanya mau jadi apa? mau, jadi mau apa, main, ya, bola main bola nggak? Pemain bola. bola? Main di mana? Di Gilbar. Gilbar FC. Iya. Mau jadi apa? Kiper, back, apa striker? Ah, kiper. Wih, keren. Nangkep bolanya bisa nggak? Coba, Asep. Ayo, ayo ikutan malu ya, nah, kan nah itu lempar, itu, ke atas, <sharp> <laughs> lempar ke atas, tangkap, eh, taruh dulu eh, taruh dulu eh, eh, pegang eh, eh, eh, lagi tangkap No ada kalau renang satu lagi no. Ya, parah banget, renang ah parah lucu kalau menurut saya sih nggak ada persenannya itu lah seribu seribu. Karena ya? tim Gilbert FC ada tim Persatukan. Oh, iya. Kita benar-benar siap deh. Ya? Ya, siap ya. siap. Ya nama saya Topik Hidayat. Saya back dari Gilbert FC, back tengah. Asalnya dari pengelian baru. Oke. Okay. Koknya oh, okay begini. <laughs> ukuran lalu dalam, tengah dalam, Ukuran lalu dalam, Hah? ukuran lalu dalam. Sepatu <laughs> <Ukuran> dalam dalam. <laughs> <laughs> kit lu, <laughs> jadi mah jepit saya dapat boleh mempertimbalkan diri yeah. oh ya oh iya nama saya David Keeper, FC. Ke hari ini kita sudah siap bertanding 100% ya, nama saya Abdul Arhan, saya back kanan persiapan untuk hari ini alhamdulillah sudah 100% dari mulai fisik, stamina sama pola makan yang teratur. Buset. Lu setan. Gitu makanan romannya. Balik lagi di sebelahnya. Oke, okay, <tuk> saya blok. Saya posisi di oh, back yo. tengah. Nah, untuk pertandingan hari ini siap 100%. Semangat pokoknya Girbar FC. Ada enggak strategi khusus untuk pertandingan hari ini lawan cabe FC? Oh, ada, ada. Coba pick Jokik. <S tiras> oh, ada apa? iya hmm. strategi khususnya adalah menyerang habis habisan Menyerang habis-habisan dan mempertahankan Lini belakang itu total habis yakin satu ya, ya. ya, besar ada cabang yang keren keren yang hanya keren keren keren keren keren keren keren keren keren keren menyerang keren keren keren keren keren menyerang keren tebeka masuk dong, <laughs> tebeka masuk nggak apa-apa udah, kiper doang Keeper itu. jadi <laughs> semuanya udah kan berhenti, berhenti banyak, udah, udah ya udah, e, ini satu orang nih, satu maju ya, kita pipet doa lagi nih, biar mudah-mudahan lancar dan lancar dan lancar-lancar terus. eh satu orang ini maju, selamat. Dapat kembali de oh, kembali dengan selamat selamat ini berdoa mulai Kalau menjerah, harus selesai. Berdoa selesai. Sudah kita. Sudah terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama perjalanan kita nanti di sana bisa lancar selancar lancarnya. Dan kita semua dapat menikmati kebersamaan dengan happy dengan dengan senang lah pokoknya. Masih bahwa, terus terang, pertandingan kali ini gak ada ya untuk game. Alhamdulillah murni bagus kalau menurut Abang atau tahu deh menurut yang lain. Cuma ada kesalahan di wasit aja ya, cuma ada kesalahan di wasit aja gitu ya. Sebenarnya sih emang paling menyesal matematik maju sebenarnya gitu kan ya. Ya, cuma kesan kita aja. Kalau masalah game enak tadi sebenarnya yang ngotot, yang ngotot itu namanya pertandingan seperti itu emang harus ngotot Ayah. Bagus, mau kalah dia nggak mau kalah, dia nggak mau kalah, bagus itu nah. Insya Allah, besok ini kita sekolahin masjid nih Banyak. Nah, ini disesankan sih, kongsinah Bang Jon nah, Bang Jon, nah, Bang Jon, <gibu> di belakang Bang Jon eh, <gibu> lucu. Hakim Garis lempar lempar bagian salah bener dia. Hakim Garis boleh salah lempar, Hakim Garis tahu lemparan gimana yuk. Kagal Iya. salah aku <ketan> <ik> kan harus paham lemparan, bener enggak? nah itu, nah, itu, itu salah, walaupun... paling lupa, paling lupa ini nyakin garis, ada yang salah udah ini... <tetsan> <topsis> <Tuh>. oh. <topsis> yaudah ya, pokoknya alhamdulillah luar biasa Ah, uh, uang kas, hari ini sama kemarin kita udah sepakat ya buat uh, kita sembahin ke awalnya -oh, tim jatuh sejauh ini sudah dapat 400 ribu ini sama ini nih. Nah, tahun tahun mudah-mudahan nah tambah lagi. Biasanya dua ribu satu orang. Ya, nah, Abang pribadi nyuci rompi kali ini nggak nggak bangambil. Abang Abang masuk bisnis terima. Ya, oke. Okay. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih dan terima kasih. Ya, oke. Okay. Subscribe channelnya Gilbar FC official. Harus uh, dukung terus. Subscribe dan like Gilbar FC official. Yang ada tombol subscribe di channel terakhir, di di di